Be ashamed for not trusting yourself. Selamat datang ke pertunjukan sulap terbaik di seluruh dunia. Aku berharap mereka lebih kuat dari aku. Woohoo, bakar semangatku dan aku akan menguasai pertarungan Pihirku mengalir bebas seperti angin Untuk dengan kemenangan dengan, dengan senang hati. hati. Aku melihat banyak sekali mangsa. Waktunya balas dendam suka mau bubuk mes di pagi hari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 mati sebelum mereka mengenalku. beritahu adikku buat kalian bahkan tidak akan tahu Bukanlah segera yang lah Atau bom di korban Kalian tidak akan Kalau aku Tahu adikku, suatu <laughs> <tose> jangka, dan kamu juga. Jangan Mbak di yang <tuk> dikorbankan.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 Kunci wow. Aku bukanlah kuda yang lapar ataupun domba yang dikorbankan. Mereka akan mati sebelum mereka mengenalku. <gbinary> Beritahu adikku. Aku bukanlah hewa yang lapar ataupun domba yang korban. Is under attack. Down. Launch, attack. Kalian bahkan tidak akan tahu kalau aku melek. punya makan malam target dalam Dalam jangkauan, dan kamu juga. <laughs> Beritahu adikku Kuatannya makan Kami Kan tidak akan tahu kalau aku melek. Toy!